siap-siap naik becak konvoy ke masjid agung, jam eh, konvoy dari masjid agung kamis ke KPU mudah oh, baru baca lagi Di hari keramat tanggal 8 Jam 8 Cek cek Baik uh, Bapak Ibu sekalian Mohon perhatiannya Mohon perhatiannya <tuk> Mohon tim kepanjuan Mohon langsung berbaris di depan kita berbaris langsung di jalan raya ya di, di pinggir. Untuk panduan. Ya, lain kan? Ya, lain sebenarnya. Tapi, tapi mana? Di empat, di empat ini. Wah, benar nih. <exchanges> Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Di jalan <laughs> pohon untuk barisan mengikuti pasukan yang paling depan nah. untuk ibu-ibu bisa menyambung di belakang menyambung barisan di belakang ya. Seluruhnya siap, drag. Hai, baca depan, drag. Hai, mohon Bapak Ibu untuk mengikuti arahannya di depan. sudah, Seluruhnya sudah pegang bendera PKS. Nah, untuk posisi pertama adalah panduan di, depan. di belakangnya. Di, di jalan. Di depan. Kemudian, majuanda. Yang paling belakang itu nanti menyambung adalah BCAD di. Nah, jadi beca posisinya ada di. pasukan ya, panduan sama BCAD di. Minta maju ke depan. <laughs> Lain para bacalek, cade, PNS, hahaha, pakai becak ke. KPU menuju KPU pas dekat fun Si, Terima <tipun> kasih. para sudah tiba di antar Mereka tadi dan naik becak. semua Komisioner KPU Jamis, termasuk Ketua Ketua KPU orang untuk dan untuk yang lain. Kami persilakan bisa menemukan proses eh, acara kegiatan eh, Bisa kami menunggu di tempat sepatu di aula Jumro di sini Sekarang menuju proses penetaran Nih, becaknya sudah siap nih Cak dari Jogja, pangkalan Jogja. ada 8 becak. Sudah oh, siap ya, untuk konvoy ya. ke KPU Jamis. Para bacalegnya lagi kumpul di Masjid Agung. Pemikiran Pak Tolokan, Pak Tolokan, Duhunia. Kalau tahikan itu adalah di jadul awal yang dulu mewujudkan faktor-faktor yang tersembunyi, faktor-faktor yang tidak jelas sampai. sama. Kepada orang yang dulu, anak Persiapan-persiapan ini ada anak siapa? Yang pertama adalah... Husnutangka baiknya persiapan dan ini pada persiapan kriteria persiapan secara internal juga korijian persiapan secara eksternal internal partai kita partai yang setia dan korijian adalah ruang lingkup kita apa yang dalam apa itu yang harus dilakukan ya pada beliau pencemprawan. Yang pertama yang paling penting kata beliau adalah takwa, takwa. Mantap. Persiapan-persiapan wow. mentalitas kita, moralitas kita, nurkia dan sulkia kita. Ya. Dengan cara? Yap. Taqwa kepada Allah Illah dan cara memperkokoh, kokoh memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang, hakikat yang punya kebenaran dan hakikat yang punya kemenangan darah-baru Hanya Allah s.a. nabu'ata Dan dua muslimah di lainnya, ketua penghubungan darah Allah s.a. nabu'ata Duitikan dengan Tafkoro ila Allah Selalu mendekatkan diri kita kepada Allah s.a. Makanya dalam Ini prosesi pendaftaran caleg sudah dimulai